Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti be Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers Dimanapun anda berada selamat siang hmm. Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola Kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar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 Menemani santai siang kalian saat ini Bang Imin akan menyuguhkan informasi terbaru dan pasnya kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama persahabat, kita lihat ada sebuah postingan, tentunya video. Apabila terciduk persahabat ya, Masya Allah, berada di depan Ka'bah. Sungguh indah pemandangan persahabat. Gak heran banget ya leslar betah di sana. Sungguh Adam, Masya Allah mudah-mudahan. Idola kesayangan kita selalu dipermudah segala urusan dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun atik.murtijo mengatakan, Alhamdulillah, Dede, kakak, abang El, saya sangat kagum sama kalian yang benar-benar mendekatkan dirimu kepada Allah dan gak tanggung-tanggung langsung datang ke rumah Allah. Semoga kalian dikuatkan iman Islamnya dan diberikan kebahagiaan yang hakiki sampai jannah. Amin, amin, amin. Masya Allah, ini doa baik, mudah-mudahan. Doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, juga bersama kita lihat komentar dari Rosizen mengatakan, "Masya Allah, yang pernah ke Mekah, al Mekah, pasti betah, dan gak mau pulang. Di sana kita cuma ibadah dan ibadah melupakan urusan duniawi. Ya Allah, rindu untuk kembali ke Baitullah. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diperlancar rezekinya, diberikan." rezeki yang barokah berkah dan insya allah persahabatnya niat yang tentunya kita niatkan mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah umroh atau haji amin kemudian kita lihat juga persahabat diunggah nih guysnya kak nova kak nova tadi pagi mengunggah foto barung oma rosmalah dewi hari ini adalah hari spesialnya oma dewi yang mana oma dewi hari ini Tentunya berulang tahun Masya Allah Barakallah fi umri Untuk Oma Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia Dan semoga Tentunya apapun yang dilakukan juga Diberikan kelancaran dan kemudahan Bismillah juga Semoga ada kabar baik Dari keluarga besar Leslar Dan tentunya selalu menunggu Dan menantikan kabar baik itu Bismillah persahabat Leslar bangkit Leslar Entertainment pun Mudah-mudahan bangkit kembali dengan semangat yang baru. Kemudian juga kita lihat, persahabat, ada momen saat di acara Hood Indosiar tadi malam. Persembahan lagu untuk Lesti. Lesti batal tampil di Hood Indosiar 28. Para alumni DA Kompak nyanyi lagu hits Lesti. Pasir ini juga kembali, persahabat, ya. oleh akun Leslar Boy Update, Al-Fatih Bilar. Segitunya, ikan terbang Indosiar dibenci kami, Lesa Lovers, mengenang ia kali. Emang idola kita udah nggak tiada. Ikan Indosiar, aduh, ini kalimat caption yang ditulis bersahabat ya. Ini tanggapan juga dari para fans. Kita lihat persahabat di kolom komentar. Dari akun Gita Purbawati mengatakan itu artinya pengaruh Lesti besar di sana. Fakta berbicara, Lesti, artis ratingnya dan ikonnya di sana. Mau digantikan 100 artis tetap tidak sebanding dengan seorang Lesti. Masya Allah, idol kesayangan kita memang selalu bersinar. Tidak akan pernah redup. Bunda Lesti akan terus berkarya. Kita lihat juga bersahabat. Komentar selanjutnya dari akun Supriyati.neng mengatakan, Gak ada Lesti kejauh, berasa ada yang kurang. Beda ya, lagu dinyanyikan Lesti lebih mengena karena menjiwai isi lagu. Pokoknya Lesti the best tidak akan pernah tergantikan selalu bersinar sampai kapanpun untuk sang kejora. Kemudian juga persahabat kita lihat di diunggahan berikutnya ada cidukang ini saat di Madinah persahabatnya dengan orang-orang baik. Masya Allah mudah-mudahan persahabat mereka selalu sehat dan dibikin saltox juga dengan baby ale yang ada aja tingkah laku lucunya yang sangat menggemaskan. Doakan support dan dukung yang terbaik.